Halo, ini kacamata terapi atau Ionano Iglesias dari Me. Kacamata terapi ini ada teknologi ionanonya yang terdapat pada frame sehingga dapat mencegah adanya radiasi dan memproteksi mata kita sehingga kesehatan dan fungsi mata terjaga. Nah, yang aku pegang ini model oval, warna black rose gold, cantik banget kan?